Wow, ini dia mobil bus Tayo. Teman-teman, nah, nah, nah, nah, nah, nah. wow, ada mainan! Teman-teman, sangat kotor pastinya. Wow, oh ya, teman-teman! Sebelum kita lanjut ke video Membersihkan mainan ini Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe Kalian ya teman-teman Mari kita ambil dan kita bersihkan Ya teman-teman Aku sudah menyediakan wadahnya teman-teman Mari kita ambil Satu persatu ya teman-teman Kita mulai dari yang ini teman-teman Wow Kita taruh sini teman-teman Selanjutnya teman-teman Oke Oke Wow, sangat kotor, teman-teman! Wow, apa ini, teman-teman? Oke, okay. wow! Uh, sangat kotor, teman-teman! Wow, baik, teman-teman. Mainannya sudah kita ambil semua, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membersihkan mainan ini, ya, teman-teman. Oke, okay. iya, teman-teman. Mari kita bersihkan mainan ini, ya, teman-teman. Dan ini airnya, teman-teman. Mari kita bersihkan satu per satu teman-teman Oke kita mulai dari yang pertama Wow Ini dia mobil slender teman-teman Taruh sini teman-teman Selanjutnya Ini mobil Gani teman-teman Wow Selanjutnya Wow ini adalah itu ya teman-teman e, dari bagian dari ekskavator teman-teman. Wow terpisah teman-teman. Mari kita taruh di sini teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Wow mobil mixer teman-teman. Untuk penggilingan semen teman-teman Oke Kita taruh sini teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow Oke sudah bersih teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow, mobil berwarna ungu teman-teman Selanjutnya kita ambil yang ini Langsung kita cuci teman-teman Wow, mobil dam truk teman-teman truk tambang ini teman-teman selanjutnya wow masih sama teman-teman ini adalah mobil-mobil tambang teman-teman kita taruh sini selanjutnya Ini dia mobil tambang Selanjutnya teman-teman Penggaruk tanah Kita taruh sini Selanjutnya Mobil pak polisi teman-teman Wow berwarna putih Selanjutnya Wow, mobil kodok teman-teman berwarna kuning. Selanjutnya, wow, ini dia mobil ekskavator teman-teman, mobil Beko teman-teman. Yang terakhir teman-teman. Wow, ini dia mobil bus tayo teman-teman. Om tolelet om. Oke. Okay. Oke, dan sudah bersih teman-teman. Kita taruh sini. Ya. Terima kasih telah menonton video dari si keren boy teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman.